Nissan Juke 2022 lebih berkelas. Nissan Juke adalah SUV kecil bergaya yang dapat menampung lima orang. Ini seperti beberapa kreasi yang lebih aneh yang Anda lihat di atas catwalk di peragaan busana, jika Anda menyukai tampilannya, Anda akan tahan dengan kompromi. Jadi Anda membeli Nissan Juke dengan hati, tetapi kepala Anda sekarang akan lebih puas, karena Juke All New ini telah diperbarui dan sekarang mendapat lebih banyak ruang untuk penumpang, bagasi yang lebih besar, dan infotainment baru. Pertanyaannya adalah, Apakah Nissan Juke cukup bagus untuk menggoda Anda dari SUV kecil lain, yang lebih sederhana seperti Skoda Kamiq dan Volkswagen T-Cross? New Nissan Juke menggabungkan tampilan SUV dan coupe, seperti model lama, dan masih memiliki sentuhan khas seperti lampu depan bundar yang berani. Namun, sekarang ia memiliki lampu berjalan LED berbentuk Y dan grill gerak V khas Nissan yang terlihat di tempat lain dalam jangkauannya. Ada juga desain velg baru, atap berwarna kontras dan banyak lagi pilihan warna cat eksterior. Di dalam kabin Nissan Juke lebih berkelas dan menawarkan lebih banyak kesempatan untuk mempersonalisasikannya sesuai selera Anda. Ada juga sistem infotainment baru yang terdiri dari layar sentuh 8 inci dan tombol pintasan menu di semua mobil kecuali mobil entry level dan dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan bahkan Google Assistant. Ini adalah peningkatan yang nyata dari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi Skoda dan VW masih memiliki keunggulan dengan sistem mereka yang lebih intuitif. Seperti model lama, dua orang dewasa akan baik-baik saja di kursi depan, dan hanya ada cukup ruang di belakang untuk dua orang lagi, asalkan tingginya tidak lebih dari enam kaki. Nissan Juke baru memiliki boot yang lebih besar dari model lama juga. Tetapi VW T-Cross lebih lapang. Hanya ada satu mesin untuk saat ini, 1.0 liter, bensin 3 silinder dengan 117 tenaga kuda. Gearbox manual 6 kecepatan adalah standar tetapi Anda dapat membayar untuk gearbox Dual Clutch 7 kecepatan yang apik. Tidak ada opsi untuk menambahkan penggerak semua roda. Mesin Nissan Juke terasa cukup kuat di sekitar kota tetapi terasa sedikit bekerja saat berlari di jalan raya yang licin dan menyalip pada kecepatan yang lebih tinggi. Ada tiga mode mengemudi Eco, Standard, dan sport, dan Juke terasa paling hidup dalam mode terakhir, meskipun Anda tidak akan pernah menyebutnya cepat, atau sporty. Juke juga terasa cukup kaku di atas gundukan dan gundukan di dalam kota, terutama saat dilengkapi dengan velg 19 inci terbesar. Segalanya menjadi lebih baik di jalan raya, tetapi Toyota CHR masih lebih santai untuk bepergian dalam waktu lama. All in semua Nissan Juke telah datang dengan pesat Ini lebih luas, lebih praktis, lebih baik untuk dikendarai dan kualitas lebih tinggi dari aslinya kami masih berpikir Anda harus mencoba VWT Cross atau Skoda Kamiq terlebih dahulu, tetapi jika Anda melihat sebelum ruang bagasi, Juke harus berada di dekat bagian atas daftar SUV kecil Anda. Harga dan varian Nissan Juke. 1.5 CVT Black interior harga 303,30 jutaan. 1.5 CVT Red interior harga 312,70 jutaan. 1.5 Revolt CVT Black interior harga 323,20 jutaan. 1.5 revolt CVT Red Interior harga, Rp332,60 jutaan. 1.5 revolt CVT Black Interior harga, rp 32320 jutaan. Demikian sekilas info dari kami tentang all new Nissan Juke 2022 sebagai kelas SUV kecil. Bagaimana menurut Anda? Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share dan beri komentar agar kami terus bersemangat untuk memberikan informasi terkini seputar dunia otomotif. Salam Car 2 Channel